Oh, oh, oh. Halo guys kali ini saya akan berbagi tutorial atau cara memperbaiki TV Samsung Smart TV 40in tipenya UA40KU 6000 nah TV ini kerusakannya mati total guys sangat mudah tonton terus video ini sampai akhir jangan di skip ya guys nah sebelum mulai kita klik dulu subscribe like comment dan share di bawah video ini ya guys untuk mensupport terus channel YouTube saya nah yang pertama kita lakukan adalah buka dulu baut-baut yang ada pada casing TV LED ini buka semuanya ya guys yang ada di sudut-sudut juga ini telah saya buka seperti ini Posisinya sudah dibuka Kemudian Kita angkat Bagian Tutup belakangnya TV Hati-hati Dilapis harus dengan berbel. Nah, kita angkat ke arah belakang Seperti ini ingat jangan skip video ini tonton terus sampai akhir ya guys biar kalian semua pintar memperbaiki TV LED Samsung Smart TV ini nah ini PSU atau power supply nya TV dan ini adalah mainboard nya TV ini konektor netbox nya Smart TV nya guys ini lampu sensor televisinya, ini tombol power. Nah, untuk mengetahui power supply itu pasti bagus atau enggak, jangan asal Ganti power supply-nya. Pertama, kita lakukan adalah cabut konektor pada mainboard ini dari arah power supply menuju mainboard, ya guys. Ingat, saya kasih tahu, nah kemudian kita coba colok listriknya. ini kan nggak ada black light, apa? backlight lampunya lampu backlight LCD jika menyala berarti power supply nya bagus kita coba colok dulu nah Nah, mati nyala Nah Berarti power supply-nya bagus guys Nah kita hanya harus menservis atau memperbaiki mainboard-nya saja guys Ini caranya mengecek uh, kita colok vektornya dari power supply ke mainboard TV-nya Kemudian kita colok listriknya Oh, kita kasih tenar bagian basic ini. Ini telah saya ganti. Jika panas, inilah yang harus diganti, ya guys. Nah, ini telah saya ganti. Ini yang lama pada bagian ini dengan salah dua ini telah saya ganti kemudian kita coba untuk mengetesnya semoga sudah berhasil kita coba colok listrik dulu ya guys nah lampu sensornya power sudah menyala dan backlight telah menyala juga coba tutup dulu tunggu sebentar ya Oke, kita coba colok listrik. di sudah saya tutup casing bagian belakangnya biar amannya, guys. Nah, telah menyala, guys. Mantap. Jadi, cukup sekian video tutorial cara memperbaiki TV LED Samsung Smart TV ini. Terima kasih. Mantap, guys.